Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat, Lesti Lovers, Bilovers serta Lesti love Lovers Dimanapun kalian berada di FATV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 baiklah persahabatlah dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore menjelang malam hari ini tentunya pemin akan berikan kabar bahagia persahabat ya yang mana tentunya kabar bahagia ini kita dapatkan tentunya spesial banget persahabat ya ada sebuah unggahan yang mana di situ ada sebuah video persahabat ya penghulu kua pondok aren menyampaikan yang mana Lesti Yani dan Muhammad Rizky Pilar sudah memasukkan berkas ke KUA persahabat ya. Ini disampaikan langsung oleh Bapak Haji Abung Hanifah SH Islam Penghulu KUA Pondok Aren. Kabar bahagia, alhamdulillah kita dapatkan. Mudah-mudahan lancar semuanya. Tentunya kita terharu saat mendengar nama Lesti dan Pilar disebutkan persahabat ya. Tentunya makin bangga, makin gak sabar menyaksikan secara langsung akad pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Unggian tersebutlah dari post kembali oleh akun Instagram, rosa underscore les24lar, menuliskan sebuah kalimat caption, Rizky Bilar sudah memasukkan berkas surat pengantar nikah di KUA Pondok Aren untuk mengajukan numpang nikah di KUA Kebayoran Lama. Semoga dilancarkan ya segala sesuatunya. Amin. Doakan yang terbaik. Mudah-mudahan rangkaian pernikahan Lesti dan Bilar dilancarkan dan disukseskan. Amin. Ya Robbal alamin. Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar hingga respon yang sangat luar biasa dari fans. Yani dari akun Trisna underscore Titan mengatakan, "Wah, aku bahagia," katanya. Ada juga komentar lain diberikan dari akun. NAN underscore, underscore 83 mengatakan dalam kolom komentar bismillah semoga lancar yuk kita kuatkan doa untuk kakak dan Dede semoga lancar semua dalam lindungan Allah. Amin. Itulah beberapa respon komentar yang sangat positif dukungan doa terbaik selalu diberikan persahabat ya. Tentunya mudah-mudahan semuanya lancar dan kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar terbarunya. Mungkin ini informasi di sore hari ini bersabat ya bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.